Langsung di rumah, ini Hai, kalau langsung bosku oke. Hai, mantap. nah ini dia daya putaran komik kali tiga. ayo nah, us hai, hai, us Bus, uh, uh, uh, betir lagi kali biasa sekali nggak mau konek kuningnya pecah, Tidak ada selanjutnya. <tuh> Wah mulus nih nambahnya. Betir dong betir dong. Nah, nah ini dia betir kuning, merah, nah ini uh, janda nah hidup, hidup, hidup, hidup, hidup nah sesuai keinginan masing-masing ya guys ini hmm. so, coba super biaya guys ya lanjut masih tinggal 4 setengah lagi oke okay, dong ya yeah, huus nih Dikubur, dikubur, dikubur, oke, nice. nah, cuma oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, langsung Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe channel Aspirasi Warga channel Bosku dan di sini dapat sekitar lima contoh. Wah mantap nih, mantap jiwa tinggal lima ribu di sekitar dong ini dia yang di tunggu teman-teman sekitar gratis. Selamat di toh. ini lagi, lagi kali di luang ini ini enak dulu masih banyak sepinak bergantung sudah kebumpul 8 yang besok birunya kecabi ketur biru satu ternyata kedua lagi siap hmm, masih 7 sebelum lagi ada yang percaya biru ini. Oke, cincinnya dulu. Wah, yes, cincinnya kurang dua. Hijanya kurang satu, kurang satu. Oke, lanjut lagi. Betul belum? Kan? Oh, ternyata dua jalan, kali dua. Tinggal dua satu lagi nih oke, itu dia. Itu dia, nanti akan tinggi. Nice, kembali mesin Samsung, hanya belum keluar ya, guys? Nah, nah, plus kaca, nah, nah, banyak nih. Lumayan kuningnya, birunya waduh, kuningnya kurang satu, birunya kurang dua, merahnya kurang dua, nanggung semuanya, cukup oke. Okay, Jangan burung naikin timbet, kita tunggu sepinya habis saja ya, guys. Ya, habis itu kita naikkan ke... Okay. kita naikkan gede tiga ribu saja Oke bosku jangan lupa untuk di didukung terus channel kita Aspirasi gacor ini dengan cara like, comment, share ke seluruh teman kalian Bosku biar tambah rame penontonnya biar tambah sama juga bikin kontennya kontennya apa Bang kontennya ini seluruh mestinya jatuh sobat kita berbagi pola yang menarik yang ini saya coba ini belum belum Citi sih pola dari kalian bosku yang ada di kolom komentar itu saya masih coba-coba belum dapat CP nya ya ya mohon maaf Oke kita pindah centangnya di quickspin 20 juga harusnya saya naikin mau kira mau naikin oke okay, last kau sih, ini kita langsung pamit untuk diri Semangatnya sudah pokok lumayan banyak di okay, ini. Mm -hmm. yuk pokok lumayan banyak. Ya setidaknya minimal 500 ratus Kalau nggak sampai itu nanti kita sopir lagi lah, bapak dipetir wih banyak nih yang naik nice, so. kali sudah terkumpul dan sepinya tinggal lapang. di dipetir lagi kali tiga yang kedong pastinya oke okay. dulu ya naik nice, seketernya so. petirnya eh oh, baik banget kucing-kucing oh, diuntungnya cincin, pecah nyesel nice, so. tinggal enam sepuluh lagi bosku nah padahal hmm, lagi sekaitannya dua terus namun dapat tambahan ujepun juga oke okay. nice nice nice Kuningnya pecah juga, oh betul dong. Oh, ini ada dia yang ditunggu-tunggu. Kenapa tangan ketemu ya, guys? Ya, dong. Wah, harusnya kalau di luar stay tapi harusnya kau buat 15 kalau di sini, temani ini kita di 10.500-an ya, guys? <tik> harusnya sih nambahnya juga lima belas upg ini multi upgrade ini serius tapi makin op galau di upgrade makin op banyak yang teman lalu oh, dapat tambahan upg lima belas oke ada bosku lanjut di konten selanjutnya eh. All oh. right.